Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain Adakah seorang di antara kamu Yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa cicik badannya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penerima taubat Lagi maha penyayang Pagi-pagi sambil ngopi Ah mantap Apalagi sambil buat status Nih kenalin tetangga gue, dia hobi banget pamer-pamer perabotan -pamer baru, padahal tiap hari beli beras di sini ngutang. Seruput lagi kopinya. Ah, mantap. Ah. bawa dia ke sini, Oh, jadi ini wajah-wajah tukang gibas masa hidup. Kalian kenapa membawaku ke sini? Pakai dahnya, ya jelas mau disiksa lah. Hmm, emang apa salahku? Menurut catatan, bapak suka sekali nggih apaan tuh? Ngomongin kejelekan orang. Loh, aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutan ngeser. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok ya memang benar ngomongin kenyataan jeleknya orang itu gibah kalau mengata ngada justru itu namanya fitnah udah banyak telolet nih orang biar gua kasih paham aja deh waduh ah nih mulut juga ya kayak emak-emak yang lagi kundangan sini gua tambahin lipstik biar pantas ah, please stop dulu aku nggak kuat lapar banget mau makan iya Beri aku makanan, aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apaan nih? Ini bangkai busuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah menggunjing atau gibah sama halnya memakan bangkai saudaranya. Cepat makan. Katanya tadi lapar. Tidak, aku tidak mau. Hmm. Tidak, tidak. Mimpi apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan makan bangkai tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo, cepat, cepat, cepat, cepat!